kita masuk lewat wisata itu. Itu siapa? Oh, lu ketahuan lewat jalan lorot-lorot, teman-teman. Lorak-lorak. Nah, boy. Yeah, blue bisa gendah gitu. terasa banget. gua lah orang anak punggulnya melewati ya NTS laku bisa lah kelas seluruh kelas lulu, bir, musik, guru di dalam, Jadi kita saat terakhir di Nongsa, suasana pedesaan di Kalimono, oh, teman-teman. pakai cor-coran tapi karena ini pakainya anggaran desa jadi tidak awet kurang awet ini Meduno. Wow oh, waww oh, ya, temang langsung temanggung langsung wow, masa, masa, langsung kali nangka kali alam. oke, okay, ya jangan ya puter nanti. Dan, karena puterannya Nah, kita akan putar teman-teman ya, ya, ya. karena kita akan iya udah yuk puter belok kanan kok iya ter dan berhati-hati karena puterannya ah udah udah kartu, udah, udah. kirang bengkau pak bengkau pak, krim pak langkah bu, langkah bu langkah bu. bu. bu. bu. bu. mas hey. jadi ngerti ini bentar saya buat apa mau berisi? ya <tuk> kurangnya kurasnya dam Ayo, terus dit ya tadi ini nyokup dam Hah? aman sih gini aman? mandi kurang? aman, aman aku. Wow, wow. Terus mau nyadak nyadak, nyadak. Wow, wow. Ya, alhamdulillah berhasil teman-teman. Wah, -teman. uh. anak truk muat kayu lewat sini. Wey, Ini jalan seperti ini dilewati mobil engkel pak muat kayu teman-teman luar biasa sopir-sopir Wonosobo uh -huh. turunan gajah selamat I don't know. Kali cilik. Nah, singe, indi, uh, ya juruke di endi Ya Ya wow. wow. kali wow. nah, wow. kayak nah, Apa sih oh. ada yang disewa, kita mau gue udah keluar sih bisa